cek balik lagi bersama otong spinnya seluruh hari ini kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini ya seluruh ya khususnya pola slot gacor get of Olympus hari ini atau biasa dipanggil kpc ujah kita coba bawa modal 85000 saja kita akan mencari profit profit manis di Olympus pasti. Yuk kita coba setis set dulu. Kita main di per 1.200 biasa lah ya kalian paham. Tapi aktif kita coba quick dulu 50 kali. Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8.000 bosku sih itu slot tergacor tersoleh cantek ujung dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku. Jangan cuma di sini bosku satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis, real relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek rtp game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya bosku dan cuma di rtp 8000 kalian bisa cek rtp gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri yuk langsung gas aja ke rtp 8000 untuk linknya saya sematkan di tempat ya seluruh dan itu the game kita dapat free spin dulu kita coba coba tengok-tengok dulu apakah ada isi atau enggak ya biru biru uh petirnya dong belum mau petir c c atas cacing biru aduh birunya kurang dua anjir oh merah belum konek uh, birunya konek dulu ungu uh, kurang lagi anjir anjir c c dulu tuh us mahkota kurang dua turun susah harusnya tuh mahkota di tengah sama di samping doang kurang angkat dikit itu dari mahkotanya aja Aduh nggak dapet ya suh nggak dapet ya nggak dapet skip skip skip nggak dapet mantap ya merah jadiin dulu merah jadi dulu nggak ah, mau perangkaan merah jadi perlu main kuning turun ungu uh, turun mau pecah yuk birunya jadiin dulu yuk biru jadi anjir kurang satu juga susah pkeh nah. aduh kasih duit cucumu dong cek yuk ungu dulu jadi ungu dulu dari hijau jadi hmm, merah boleh oh, enggak mau juga ini lagi enggak mau cuma kalau udah lumayan ke kumpul ya kita udah ditambil 15 masih sih sampai kali-kali-kali hmm, kali 10 ngekonek kali 3 bungunya hmm, dulu pecah boleh Ungu pecah, ungu, atas izin izin petir petir. Mm. pecah, lumayan lah ya sur, ya unggu pecah, dua-dua kita kumpulin pelan-pelan unggu pecah, ini bukan kita bui unggu dong tuh kuning biru pecah, dong mantap biru pecah, berarti gelas sih pecah, gelasnya kurang dua ternyata merah kurang satu pecah, unggu semua dia. Du, -du, -du, -du, du kenapa kok us pecahanmu nanggung-nanggung semua? nggak kayak seperti biasanya. Pemain lain seluruh 107. Kalau kelarin putaran dulu masih sisa 30k 38 kali putaran. Quick ya seluruh ya jangan lupa quick double change aktif langsung gaskan quick di 50. dapat lagi sekitar dong. Olah simple 50 quick hasil dua skater nih judulnya kayak gitu aja bang. ungu jadi biru jadi hijau jadi siap siap turun hijau Aduh kurangkah kuning susah nggak ada petir nggak ada pola petir masalahnya malesin banget nih hmm, Aduh dur biru dulu mantep maksata susah turun sih saya kurang satu doang itu atas jelas biasanya kuning terus maksata Mau jadi hijau jadi dong atau biru enggak mau turun lagi akhir-akhir hey dong boy. kasih pecahnya mantap bos, ungu ungu boleh ungu ungu dong enggak mau aduh enggak mau pecah lagi anjir Aduh gelasnya pecah dong gelasnya pecah dong ke atas kuning gak seperti itu, dulu gak mau anjir gelas tetap slik ccc enggak ada pola petir anjir masa cuma dikasih 17.000 ini nggak salah khusus enggak salah khusus dua kali skater tuh belum ada isi ini di 50 quick kelarin 50 quick nanti kita geser ke turbo ya Kristen di quick enggak ada isi anjir yang bertanya kita main dimana kita main di RTP 8000 Bosku sih itu slot tergacor tersolid standar jaga dunia akhirat di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas Bosku dan cuma di sini Bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis ya sur relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat yang belum tahu RTP itu apa red untuk player seluruh jadi akan kembali ke playernya itu berapa persen Makanya sebelum bermain selalu cek RTP game Biar kalian tahu RTP gamenya itu berapa red untuk playernya tuh berapa Selalu saya tekankan itu setiap kali saya bikin video Jadi buat kalian semua teman-teman yang depo kan jadi paham RTP 86% berarti red untuk player itu 86% doang Contoh depo, depo 100 kemungkinan baliknya tuh ya sekitar 86% Rp80.000an kita putar-putar-putar kalau dapat JP mantap Ini kita udah dapat free 3x free spin masih di pola sama yang 50 quick itu Kita coba yuk ada isi lah Jadi buat kalian semua selalu cek RTP game sebelum bermain Biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak Dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP gratis Relave 24 jam per menit per detik naik Turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku yuk langsung gaskan aja ke RT 8000 untuk link situsnya saya sematkan di komen ya pastinya yuk langsung gaskan saja gasak-gasak manja di rtp8.000 ya bosku jadi jangan ragu jangan bimbang hanya cuma di rtp8.000 pastinya ya bosku situs slot gacot tersolid solid sandal jaga dunia health yuk merapat ke rtp8.000 pastinya ya bosku hmm. kuning pecahin dong kuning pecahin dong mantap kuning aduh kukira pecah jir mataku udah capek cucuk-cucuk lihatin Zeus terus anjir jika dicari JP nya aku lagi susah kan tapi level RTW 86% seharusnya lumayan nih. RTP andalan ini 80 per 5 le 86% RTW andalan gue seluruh makanya selalu mainnya kan kayak gitu kalian paham pasti polanya bawa model DIY bawa seratus ribu main di bet 1200 double jeng aktif langsung ke kalau enggak ya manual dulu tiga tiga sampai lima kali double nggak usah aktif terus langsung ke quick aja double check aktif yuk biasanya sih kayak gitu doang pola saya permen terus habis quick biasanya langsung geser ke turbo cik kayak gitu ini kita 50 quick udah dapet 3 kali scatter walaupun isinya masih dikit-dikit ya -dikit seluruh ya tapi ya lumayan lah ya saldo-saldo kita naik-naik dikit kita ya kelarin kelarin spin ini masih sisa 12 lagi kita naik bet aja ke 3000 lah kita coba cari profit-profit manisnya di 3000 atau mau bar, -bar ke-4000 sekalian nggak masalah sih enggak masalah sih berani hmm, Ayo peter di luarnya lagi jarang banget nih enggak tahu kenapa kok dari kemarin main tuh petir-petir di luarnya tuh jarang banget Gak kayak biasa ya, dartroon ini jarang Kayak ada apa dengan kau, Gus? Apa kau capek dipermainkan? Padahal aku yang capek dipermainkan sama lo Di PHP Max Win berapa kali? Gue, Gus, naik bait dulu ke 4800 Kita coba di turbo 20 kali ya, suruh ya Ini kasih frisbee, frisbee Ini si daging dong Bosen nih, rungkat-rungkat terus, Gus ungunya, aduh ungu, ungu ungu jadi dong atau biru dulu boleh ungu jadi biru dari kuning jadi tinggal skaternya itu di mana seluruh masih sisa dua tiga kali ya itu nggak ada sketern Anjir susah kali, ya dong kasih jp jp mantap dong, tuh satu lagi atas gelas nih enak nih sketern nih nangkring situ lu enak banget gampang mau hancur, tapi main kan juga kita main di made 4800 cuma mau bagaimana lagi seluruh ya cuma kayak gitu sih caranya der lagi dong lagi dong Aduh, belum kah cc jadiin dulu aduh cc satu itu nanggung sekali nanggung sekali yuk. biru dulu biru gendang biru merah jadi sih merah biru biru ungu, ungu. boleh ungu dulu ungu jadi ungu jadi fix jadi ungu fix jadi atas gendang kasih petir dong aduh malas keteranjir ungunya konekin dulu ungunya aduh belum mau kah Ayo dong kita coba hmm, manual dulu ya kita coba turun bed ke 2400 ya kita buy aja dari tadinya ngarepin petani di luar tuh susah petir dapetir ya dari tadi makanya kita nekat saja aja ya, semoga saldo kita naik yang lumayan ya. kuningnya buang turun kuning turun yuk biru-biru bisa biru-biru bisa dong anjir nggak mau juga kah Khus. kuning pecah dulu hijau boleh turun hijau boleh turun mantap ungu oh, biru dulu sih harusnya biru tuh konek ungu boleh ikut dong ungu ikut mantap kurang satu ternyata Mas seluruh lagi dong masih sisa 12 kali lagi birunya konekin dulu nanggung dulu uh, gendang dong gendang kasih dua lagi itu atau hijau dulu boleh hijau dulu konek yuk atas gelas kasih petir dulu boleh hijau uh, konek uh, boleh nih kalau udang turun sayang sekali mahkota ternyata dipake habis kalau gendang kalau nggak gelas kan lumayan pecahannya gitu hijau nggak mau konek juga oh, gendang dong pecahin dong gendang dong gua lagi tuh kurang satu anjir gendang kenapa kondang nggak mau pecah kondang itu. Hmm, masih sisa 8 kali lagi dulu hmm. uh, mau main yuk atas gendang kasih petir lagi enggak mau anjir lumayan itu empat 4000 kali dua satu lah lewat. modal buisuh sudah balik sepertinya Ya sudah balik tinggal cari profitnya ini Uh cincin jadi fix Biru jadi dong Biru jadi Ungu jadi Ungu jadi Mantap ungu jadi Aduh atas cincin gas seperti enak nih Kuning dulu tapi Kuning dulu yuk Atas petir kasih cincin Lumayan hmm. lah ya seluruh kali 319.000 nih masalahnya uh Masih nambah 24.000 Merah jadi dong uh 24.000 kali 24 hmm. 500an Loh uh, Wede nggak ya, Wede nggak ya, nggak ya, WD ya? ya kita, kita kita kita lihat sampai akhir ya. Syukur nyampe sejuta lebih, Waduh, ini mah fix sejuta lebih nih, anjir. Udah kelihatan nih masalahnya pola polanya, tiga puluh lumayan lumayan lumayan. Lagi dong, lagi dong, masang nggak sih, ratusan, lumayan sih. Duh, konekin, gendernya anjir kurang satu, ternyata gendernya. Ayo, ayo, ah lumayan ya seluruh sejuta kita modal cuma bom udah 71.000 yuk Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya dan boleh komen-komen untuk yang punya pola-pola andalan yuk salam jackpot ya seluruh bye bye